Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara membuat fake chat whatsapp atau chat whatsapp palsu tetapi seperti asli. Untuk contoh, kalau kalian lihat, ini saya sedang chatan dengan seseorang ya, padahal chat yang saya lakukan ini adalah palsu ya. Jadi seolah-olah saya mengirimkan chat seseorang dan orang tersebut membalasnya, padahal ini adalah tipuan semata atau chat palsu. Dan untuk balasan yang saya terima ini adalah settingan semata. Karena saya sudah membuat untuk balasan otomatis, sehingga ketika saya kirimkan chatnya, dia akan membalas seperti yang saya harapkan. Oke, untuk membuat fake chat WhatsApp seperti ini caranya sangat mudah sekali ya. Jangan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Untuk membuat chat fake seperti tadi di Android, di sini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Fake Chat Maker. Aplikasi ini bisa kalian download secara langsung di Google Play Store, gratis ya. Sekarang kita buka untuk aplikasinya. Nah, kalian lihat untuk tampilannya ini hampir sama seperti WhatsApp ori. Dari mulai belah chat, status dan juga panggilan. Hanya saja perbedaannya di sini ada watermark di bagian bawahnya ini ya. Ya, langsung saja untuk membuat chat palsu seperti tadi. Pertama kita klik di bagian icon chat di sini. Berikutnya kalian bisa memilih kontak dari HP, kemudian membuat kontak sendiri ataupun membuat grup. Di sini saya pilih saja buat kontak. Kemudian sekarang kita buat untuk nama kontaknya. Misalnya kita akan membuat kontak seolah-olah ini pacar ya, kontak pacar. terlebih dahulu kita buka dulu untuk fotonya. Oke, kemudian kita pilih menyimpan. Kemudian kita buat untuk nama dari kontak tersebut. Misalnya untuk nama pacar kita, Simina. Oke, berikutnya kita simpan. Kemudian di sini akan ditampilkan untuk nama kontaknya ya. Sekarang kita buat untuk susunan chatnya. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita klik icon titik tiga yang ada di bagian atas ini. Kemudian kita buat terlebih dahulu untuk balasan otomatisnya. Nah sekarang kita buat terlebih dahulu untuk balasan otomatis dari si Minah ini. Nah di sini harus kita atur terlebih dahulu untuk percakapannya ya. Mulai kita yang ngechat sehingga jawaban si Minahnya. Misalnya saya mulai ngechat dengan kata-kata, Hai lagi ngapain? Maka otomatis jawaban si Minah harus seperti ini. Misalnya, aku lagi menunggu chat darimu. Nah jawaban si Minah seperti ini ya. Dan di sini bisa kita tambahkan untuk emoji -nya. Oke, okay, supaya lebih berkesan ya. Jadi ketika kita tanya, misalnya, Hai sayang, lagi ngapain? Maka dia akan menjawab, Aku lagi menunggu chat dari kamu. Kemudian setelah itu, tentu saja kita harus membalasnya kembali. Misalnya jawaban saya, Ah bohong, gak percaya. Otomatis jawaban si mina seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Benerlah, masa gak percaya? Ya. Kemudian kita checklist lagi. Berikutnya kita bahas lagi dengan kata-kata yang nyambung, misalnya, ya deh percaya, kita ketemuan yuk, misalnya seperti itu. Maka si Mina harus membalasnya dengan kata-kata, ayo ketemuan, saya juga udah kangen. Nah jawabannya seperti ini. Nah sekarang untuk e, percakapannya sudah bisa dimulai. Nah kalian yang jomblo bisa pamer ke teman bahwa kalian punya pacar bernama si Mina, dan kalian bisa membuktikannya melalui chat ini. Misalnya kita kirimkan di sini, misalnya, Hai sayang, lagi ngapain? Nah, seperti ini. Kita kirimkan. Dan otomatis si Minah akan mengetik secepatnya dan memberikan balasan. Nah, teman kalian tidak akan menyangka bahwa ini adalah chat palsu ya. Dikarenakan untuk tampilannya ini hampir sama. Dan si Minah membalas, aku lagi menunggu chat dari kamu. Ya, sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Kemudian kita bahas lagi, misalnya, ah, nggak percaya? Nah, seperti ini kita kirim. Maka si Minah akan kembali menjawab. Di sini kelihatan mengetik ya. Dia bilang lagi, benerlah, masa nggak percaya? Nah, gitu. Jadi omongan kita harus menyambung dengan yang telah tadi kita buat. Kalau nggak nyambung, otomatis jawabannya berantakan ya. Oke, teman-teman, itu dia cara mudah untuk membuat chat palsu untuk dipamerkan ke teman kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton.